Nama saya Nurfizana Mansara binti Ghazali Saya dari Empat Seroja Unit sukan permainan saya ialah permainan dalaman Jenis permainan tradisional yang saya akan mainkan ialah permainan congkak Permainan ini dimainkan dua orang sahaja Secara berharapan, di tengah-tengahnya diletakkan congkak Permainan ini dimainkan secara serentak yang kalah akan berhenti, yang menang akan teruskan permainan ini. Di akhir permainan, buah congkak yang paling banyak di rumah masing-masing dan dia dikira menang. Setiap lubang mempunyai tujuh buah guli ataupun batu. Thank you, bye bye.